selamat datang kembali di step g channel pembahasan kita hari ini tentang hasil 8 besar lingga Eropa tahun 2022-2023 beserta serta jadwal pertandingan Black kedua. 2 Berikut hasil 8 besar Liga Eropa 2022-2023 Jumat 14 April 2023 Juventus vs Sporting Lisbon Juventus 1 Sporting 0 Manchester United vs Sevilla Manchester 2 Sevilla 2 Feyenoord versus AIS Roma 1, AIS Roma 0 Bayer Leverkusen versus Union Bayer 1, Union 1 Berikut daftar top score sementara Liga Eropa 2022-2023 Marcus Rashford 6 gol dari Manchester United Victor Bonatis, 6 gol dari Union Santiago Jimenez dari Payenor, 5 gol sementara Angel Di Maria dari Juventus Bonace dari Union Vitinha dari Braga Ben Yedder dari Asmunato sama-sama mengemas 4 gol berikut daftar top assist sementara Liga Eropa 2022-2023 top asis terbanyak sementara masih dipegang oleh Pereira dengan jumlah empat asis disusul dengan pelejrini Lapoussin Teddy Teuma adingra Miranda dan Gowiri dengan masing-masing koleksi tiga asis berikutnya jadwal leg kedua Liga Eropa Jumat 21 April 2023 Union versus Bayer Leverkusen. Pertandingan dimulai jam 2:00, live di video Champion TV. Di pertandingan lainnya, Sevilla versus Manchester United. Pertandingan dimulai jam 2:00, live video Champion TV dan Moji TV. Di pertandingan lainnya. Roma versus Feyenoord. pertandingan dimulai jam 2 live di video Champion TV pertandingan berikutnya Sporting Lisbon versus Juventus pertandingan dimulai pada pukul 2.00 live di video dan